Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang para peserta diskusi dan dialog budaya Palembang di Museum Di Perah Monumen Perjuangan Rakyat Kontra Monumen Perjuangan Rakyat. Adapun diskusi kita hari ini mengambil tema nasib sejarah dan peringatan Pertempuran 5 hari 5 malam di Kota Palembang. Adapun narasumber dalam diskusi ini adalah Wadal Lesmana, pemerhati dan pegiat sejarah Kota Palembang, dan budayawan sukses, Febri Alitani. Wadal Lesmana akan mengambil tema, nasib, dan jaga budaya yang ada di Kota Palembang. Sedangkan Febri Alitani akan mengambil... Tema Nasib Sejarah Palembang Tanpa berlama-lama Saya akan memberikan ini ke Bebri Alitani Soal Nasib Sejarah Palembang Kota Palembang Silakan Pak Bebri Baik, assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya Alhamdulillah kita hadir di depan Monumen Perjuangan Rakyat Sumatera Bagian Selatan Monumen sejarah Yang Menandakan peristiwa penting Dalam Perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia mulai dari 45, 47, yang 47, uh, 5 hari 5 malam, kita mulai dari kemarin, pertempuran 5 hari 5 malam, dan kemudian berlanjut ke sejarah perjuangan gerilya di Bukit Barisan atau di uluan negeri Palembang, ya. Jangan. Uh, Hari ini hari pertama kita diskusi, jadi hari kedua peringatan hari pertama untuk diskusi Besok juga ada diskusi dan lain-lain nah, Mungkin tidak terlalu banyak yang hadir hari ini Saya lihat, ada dari TTP Sriwijaya di belakang ya Salam, Salam Sriwijaya Lalu ada ada dari Kampung Dongeng ya, ya. Nah, dari Kampung Dongeng ini ya anak-anak memang perlu mendapat banyak informasi tentang sejarah di Kota Palembang. Dan juga dari mahasiswa UNSRI, ya, dari Akib Sejarah Ada Pak Pirazwar dari kepala Sekolah SMA 6 Ada perhimpunan mahasiswa Dan di sekeliling kita ada UMKM Dan mudah-mudahan juga mendengar jadi tidak hanya perdagang saja Tapi juga mendengar Momen yang hari ini adalah Momen peringatan pertempuran Hari ini malam pada hari ini Baik Kita hari ini akan Berbicara tentang tadi uh, Tentang nasib ya Kalau nasib Biasanya kalau Judul jahului dengan nasib Biasanya itu sedih nah, Nasib malang Maka judul ini mungkin Sejarahku malang Sejarahku Sayang. Nasib Sejarah Jadi judulnya itu ya sejarah lokalku Malang sejarah lokalku saya. Nah, kenapa Malang? Kenapa uh, Malang? Malang, ya. bukan Lintang. Lintang, Lintang pahlawan, Malang jauh. <tik> Oke, kenapa nasib sejarah kita itu judulnya nasiblah? Kenapa begitu? Ya, pertanyaannya. Apakah di Palembang ini kurang penulis sejarah sehingga kita kesulitan untuk mencari referensi sejarah umumnya para peneliti, mahasiswa kalau mencari referensi sejarah kadang-kadang sulit didapat di perpustakaan tidak ada di toko buku kurang biasanya ke personal-personal kalau tidak ke Dokter Deddy ke Mas Arief Panji, dan beberapa sejarawan lainnya Jum ada Pak Raden Hasan, ada Pak Sabrudin Yusuf dan uh, Parida warga dalam dan lain, lain yang sudah dahulu apa me -me tentang sejarah. Tapi di perpustakaan dia terdapat. Ya. Nah, sekarang ada Kesultanan Palembang Darussalam, itu sudah menyediakan beberapa buku. Jadi kalau uh, mau melihat referensi bolehlah di sana. Tetapi umumnya masih kesusahan kita Masih kesulitan untuk mencari Referensi sejarah di Kota Palembang Nah, apakah penulis kurang Apakah buku kurang Atau memang belum begitu serius Kita memperhatikan sejarah Di uh, sejarah Palembang ini Saya mencoba untuk Menganalisa Dari sudut Perkembangan sejarah di Palembang, perkembangan sejarah di Palembang sehingga Palembang itu eh, apa namanya kesulitan ya. uh, tahun 28, Profesor Chodes menulis dua jurnal. Kira-kira isi jurnal itu menganalisis. Prasasti bukan Bukit Nah, kesimpulan jadis Bahwa Kedatuan Sriwijaya Ada mengatakan kerajaan Tapi lebih kepada para ekolog Mengatakan Kedatuan Sriwijaya Kedatuan Sriwijaya itu Pusatnya di Palembang Dasarnya analisis dari Prasasti Kedukan Bukit Kemudian ada dua prasasti yang cukup fenomenal prasasti talang Duo dan prasasti telaga batu prasasti telaga batu itu prasasti persumpahan raja-raja uh, Sriwijaya atau datu-datu Sriwijaya di prasasti talang Tuo itu persembahan Dharma Raja Sriwijaya jadi Dharma Sriwijaya di daerah Palangkelapa sekarang, jadi tempat itu dikatakan tempat perdukitan, tempat subuh. Maka Dapunta Sriwijaya atau Raja Sriwijaya pertama Dapunta yang Sriwijaya Jayanasa berbuat dharma dalam konteks agama Buddha. Dharma itu dia membuat taman, menanam tumbuhan tubuh yang berguna pada waktu itu. Di antaranya ada kelapa, ada aren, ada pinang. Uh, dan kebutuhan yang berguna lainnya dan membuat irigasi yang dipersembahkan untuk makhluk hidup baik yang menetap maupun yang berpindah nah tapi proses jadis mengatakan bahwa ini Sriwijaya sebelumnya orang masih debat atau perdebatan apakah Sriwijaya itu nama raja apakah nama kerajaan nah jadis menyimpulkan bahwa itu nama kerajaan Nama rajanya, gelar rajanya itu, dan puncak yang jaya NASA, akan mengatakan jaya Naga. Tulisannya begini. Dan prasasti juga mengatakan kalau dikonversi dalam uh, dalam uh, pertanggalan kita itu menurut para stakeholder sekarang itu 682 masih 16 Juni 682 masih. Tapi Nah, Palembang memperingatinya 17 Juni 683 Masehi. Ini juga masih perdebatan ya. Nah, maksud saya Sriwijaya sejak ada kesimpulan sodas itu menjadi luar biasa. Memancing perdebatan sekaligus juga melambungkan perasaan orang-orang Palembang. Semacam euforia bahwa pusat kedatuan Sriwijaya yang luasnya hampir sasia Tenggara hingga ke Madagaskar itu di kota Palembang artinya apa? bahwa Palembang itu artinya keturunan dari Raja Sriwijaya yang besar untuk masyarakat nasional umumnya atau para tempat pada yang kita di Indonesia, Sriwijaya dijadikan sebagai rujukan daripada Nusantara ini, selain dari Majapahit kita sendiri terlalu ekornya Kemudian masuk kemerdekaan kita membuat merek gitu. Apapun mereknya itu Sriwijaya. Misalnya Universitas Sriwijaya, pupuk Sriwijaya. Apalagi semua Sriwijaya. Terakhir KFC, eh, KFC apa? <SILENCIO> Sriwijaya FC, Sriwijaya. Sriwijaya. <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> Semuanya Sriwijaya, gitu. Nah, bisa jadi gitu Nah, Sriwijaya betul-betul memukau kita Betul-betul melambungkan kita Emporia terlalu tetapi, tetapi Saya kira tidak di Barengi Dengan kajian-kajian yang khusus Tentang Sriwijaya Meskipun kita semuanya Termasuk Kodam 2 Sriwijaya Tetapi tidak ada TPI Sriwijaya di belakang <gitu ya. Tapi tidak dibarengi dengan kajian-kajian Ada beberapa upaya kajian Misalnya di masa Edisan eh, Tanah yang saya ingat Atau sebelum-sebelumnya sudah ada kajian-kajian itu Tapi juga tidak matang Sehingga kita Meskipun tadi memiliki beberapa prasasti Itu bisa dibantah Bisa, Misalnya hari ini Jambi mengatakan bahwa mereka lebih kuat Tentang apa artefaknya di Muara Jami tadi kalau dikatakan bahwa kita dulu ada taman tapi taman apa ada universitas pertama yang budaya itu apa itu sekarang jadi universitas di, di Jalan Mawar Besur? Saktiakirti. Kirti yang di dalam Saktiakirti Ningsuljaya Saktiakirti itu ada itu. Dulu kita berasumsi tempatnya di Bukit Segunda sekitar dulu kita berasumsi bahwa Palembang ini setidaknya selain pusat Sriwijaya tapi pusat belajar agama Buddha Itsing datang tiga kali dan dia pernah datang enam bulan ke, ke Palembang dan mengatakan dia datang ke pusatnya Sriwijaya diperkirakan di Palembang tapi kita tidak punya artefak ini Nah Muara Jami memungkinkan karena luasnya bangunan ini sehingga debatable atau perdebatan-perdebatan perdebatan kita kita uh, dalam konteks keilmuan kadang-kadang gamang kita apakah kita betul pusat krisis ya atau tidak nah Lalu yang... ya artinya nasib Sriwijaya ini, sejarahnya itu, belum begitu serius di tekuni atau di Gali oleh uh, terutama uh, kita yang kita itu termasuk ya pertama saya kira tanggung jawab awal itu adalah pemerintah ya. pemerintah subser, provinsi dan juga perguruan tinggi, perguruan tinggi Sriwijaya pertama karena dia atau apa universitas Sriwijaya karena dia menggunakan nama Sriwijaya nah sementara ada periode berikut itu adalah periode kerajaan dan Kesultanan Palembang Darussalam setelah Sriwijaya turun abad 13, ada masa kekosongan dikuasai oleh para bajak laut katanya yang dari Nanhai. Selama dua abad, Majapahit tidak berani kirim orang ke sini karena ada para bajak laut yang kejam katanya. Dibintangnya Chen Sui. Nah, karena bajak laut ini juga membawa nama dinasti waktu dinasti ini. Maka ke dia itu menjadi tercoreng namanya, maka mengirim Chenghu ke sini. Chengu kemudian datang dan menangkap Chen Tsui dan kemudian dibawa lagi ke apa? Dibawa ke Nanghai di penjara di sana. Barulah kemudian Majapahit mengirim orang namanya Ariodamara. Nah ini satu masa baru Ariodamara abad 15 itu adalah masa awal dari kerajaan Palembang. Kemudian. Uh, Brawijaya 5 itu raja Majapahit kirim lagi orang namanya Putri Campa dan lagi hamil dan melahirkan anak kemudian Raden Patah. Raden Patah kemudian menjadi raja di Demak selama 65 tahun. Kerajaan itu tidak terlalu lama bentrok kemudian ada orang da ada uh, dalam keadaan bentrok cucu Raden Patah ada yang datang ke Palembang. Datang ke Palembang namanya Ki Gede Begitu nah, disuruh inilah memulai kerajaan Palembang. Terus sampai ke 1659 bentrok dengan Belanda. Istana nyanyi gawang, dutu gawang dibakar ya oleh Belanda di Bumi hanguskan, muncullah Kesultanan Palembang Darussalam yang raja terakhir Sidon In Rejet lari ke Indralaya, makamnya di depan Rado Tungguluk, Sandren dan adiknya Abdul Rohim atau Kimas ini kembali memulihkan Palembang dan menjadi sultan dan gelar sultan Abdurrahman Rahman Saidul Akhlifatul Mukminin Saidu Imam makamnya di Cindi. Nah, ini masa baru 1659 1666. Akan kita peringati nanti 3 Maret 1666. Itu Kesultanan Palembang seringkali memperingati ambil setiap tahun memperingati hari jadi Kesultanan Palembang. 3 Maret 1666 hari jadi Kesultanan Palembang. Terus sampailah 1821. Nah masa ini Masa kerajaan Dan masuk kesultanan Itu membuat peradaban baru Peradaban Islam Yang menguat ya kan? Dan pada masa ini juga Palembang muncul sebagai pusat Kesusasteraan dan pusat Ajaran pendidikan agama Pertama agama Islam Pertama pada masa Sultan Mahmud Badarudin I Hingga Sultan Mahmud II Kita saya kira kalau bicara literasi, menguatnya literasi Palembang pada waktu itu luar biasa. Kesultanan memelihara para ulama, para sastrawan, dan muncullah karya-karya sastra yang luar biasa. Terakhir Sultan Mahuadran II, misalnya menulis sair-sair uh, atau karya-karya sastra di pengasingan. di penari. Nah, ini masa yang luar biasa. Nah, masa ini, yang kalau kita mau melihat jejak, masa inilah yang jejaknya paling mantap gitu. Keraton jejak keratonnya masih ada, benteng Besar. Peninggalan masjidnya masih agung, peninggalan oh, makamnya iya. kawah kekurau. Itu masih ada. Silsilahnya masih jelas. Jadi kalau sekarang misalnya Sultan Mahmud Badar IV pada Muhammad Fauzi ada silsilahnya sampai ke Badarudin II. Itu salah satu saja. Silsilah itu nyampai Badarudin II, Bin Badarudin II, bin, Badar eh, bin Bin. Ahmad Hudin, bin Najamudin, bin Bahaudin satu, bin Muhammad Mansur, bin Abdul Rahman yang di sini jelas agamanya kita pakai, kemudian budayanya hampir separuh. Kalau songket mungkin dia mengalir dari Sriwijaya ke Sultan Palembang sampai sekarang di masa kolonial sampai sekarang ada modifikasi. Tapi yang lain makanan dan lain. Kebudayaan itu, atau peradaban Palembang Darussalam, itu betul-betul menjadi peradaban masyarakat kota Palembang sekarang. Kebudayaan ini menjadi kebudayaan inti dari kota Palembang. Nah, peradaban ini kemudian, kita juga digarap dengan serius, peradaban kesultanan Palembang ini. Malah kali baru periode ini, kita orang mengenal, Oh ternyata di Kesultanan Palembang itu ada Darussalam Barangkali sekitar 10 atau 15 tahun terakhir Orang cuma dulu Palembang gitu, Kesultanan Palembang Yang kedua Baru tersadar bahwa kita Misalnya pemerintah kota Palembang sendiri Itu menurut saya ya Belum ada mengangkat identitas tentang Kesultanan Palembang gitu Kalau kita masih menggunakan tali gending Sriwijaya ya, Artinya itu Identitas Gending Sriwijaya, padahal masyarakat sekarang ini adalah masyarakat Kesultanan Agama Islam tadi ya, dan segala sesuatu yang kita kerjakan itu berdasarkan syariat-syariat yang berdasarkan dari Kesultanan Palembang. Terus dan kita mengenal satu moto adat di pangku syariat di Jojur itu pun tidak pernah dimunculkan permukaan, ada di pangku syariat di Jujur. Kalau Minang kita mengenal misalnya Adat Persadisara sana persadi kita berulang Nah itu inti dari Budayaan mereka Yang ditanamkan dari sejarah Minang Masa lalunya Kita tidak Hampir Kita menjangkau Sriwijaya terlalu jauh Dan kemudian tidak pula diseriusi. Jadi kalau kita ngomong identitas Sriwijaya Sebenarnya identitas Jambi bisa klaim Identitas Sriwijaya Thailand bisa klaim dan semua bisa kelihatan itu Kekasar kita Palembang apa Nah Dengan demikian Kesultanan Palembang Darussalam sendiri pun Ruput Atau tertutup oleh Angan-angan untuk membesarkan Sriwijaya Yang tidak diserius Palembang hampir tenggelam Referensi tentang Palembang juga Sulit kita dapat Tulisan-tulisan Sultan Mahfud II, hikayat-hikayatnya, sahirnya, dan tulisan-tulisan kikayat yang ditulis pada waktu itu hampir juga sulit kita dapat. Dan ternyata di Riau atau di Malaka mereka lebih gencar meneliti tentang syair-syair Palembang yang ditulis oleh pada 2. Bisa saya Burung muri, saya perang Menteng, saya senior Costa, kita tidak, tidak tidak memiliki perhatian terhadap ini. Okay. masuk masa berikutnya masa kolonial. Masa kolonial adalah saya kira sama di daerah lain. Kita 1823 secara de jure 21801 2 diasingkan ke ternati. 1823 secara de jure Belanda menggantikan negeri Palembang Darussalam menjadi bagian dari Hindia Belanda. Dengan nama kres kresidenan Palembang kresidenan Palembang ya. jadi kilang itu 1823 nama uh, negeri Kesultanan Palembang Nusantara sampai 1442 1942 masuk Jepang 45 47 kembali ingin menjajah kembali tapi di masa kolonial ini muncul sejarah sejarah peradaban juga atau sejarah sejarah perjuangan sehingga tahun 47 agresi pertama yang kita peringati hari ini pun Luput, belum ada sampai hari ini, kecuali kita kita komunitas ada 80 komunitas kemarin kemarin 55 komunitas sudah memperingati perang lima hari 5 malam. Alhamdulillah para pemerintah sudah sudah apa sudah berpartisipasi. Ada yang ini ini peda yang di, eh, oleh pariwisata dinas pariwisata dari eh, provinsi juga dinas budaya sudah. Alhamdulillah. Itu. Nah begitu. Jadi nasib sejarah. Sejarah kita itu mulai dari Sriwijaya yang angan-angannya besar, tapi lemah dalam, dalam perkajian lemah dalam penggalian, dalam persalinan. Kesultanan Palembang Darussalam seolah tertutup seolah kita di Sriwijaya. Kita lupa bahwa pada kedirian kita, jati diri kita. Dan masa kolonial sejarah itu pun kita lupakan. seolah tidak ada. adalah pertempuran lima hari lima malam itu sekali tidak kalah kualitasnya dengan perang uh, di Surabaya, perang di uh, Semarang, Ambarawa dan di tempat-tempat lain. Ada penelitian sekitar 33.500 korban kita, di, di Baibad. Perang 3 Matra, perang besar. Dari darat, laut, atau sungai, dan udara. Perang, perang 3, 3 Matra ini. Nah inilah nasib. Nasib malah. Sejarah lokalku malam, sejarah lokalku saya. <gul> nah hari ini mudah-mudahan menjadi titik pembangkit untuk kembali kita sama-sama menyalakan semangat kita. Agar kita ke depan tidak melupakan sejarah ini. Dan saya kira memang sepertinya harus didorong oleh komunitas. Dan setidaknya dalam dua tahun terakhir ini, komunitas sudah berhasil menggelitik atau mem membuat Membuat, boleh, boleh, membuat ketersinggungan ya, atas kegiatan-kegiatan kita. Bagus kalau mereka tersinggung. Dan kemudian ini menjadi uh, titik pembangkit untuk kita bersama-sama uh, Membangkitkan sejarah Palembang, Baik masa Sriwijaya, masa kerajaan dan kesultanan, masa kolonial, dan masa uh, pergerakan Republik Indonesia Terima kasih, selamat menikmati ya, Terima kasih, Begri. sudah menyampaikan nasib Palembang, mulai dari Jawa, Sriwijaya, sampai Indonesia nah, Perlu diketahui, ini ya, adalah ceramah saya. Perlu diketahui, pemirsa, bahwa kegiatan peringatan pertempuran lima hari lima malam ini adalah peringatan kali kedua dilaksanakan oleh komunitas. Awalnya peringatan ini diperingati oleh lima tiga komunitas. Alhamdulillah tahun ini sudah mencapai 85 komunitas yang bergabung, termasuk Dinas Pariwisata Kota Palembang ini ada ini di depan, perwakilan Dinas Pariwisata Kota Palembang, Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi, Dinas UMKM, Dinas koperasi dan UMKM, dan uh, anggota. Bukan Kota Dewan, DPRD Provinsi Sumatera Selatan Juga ikut mensupport kegiatan kita ini Selain 85 komoderas kami Baik, uh, Wanda pecahnya tak sabar lagi Wanda, Wanda adalah pemerhati cagar budaya Dan uh, juga penggiat sejarah dan budaya di Sumatera Selatan Nah, tema Wanda kali ini adalah Nasib samu sebenarnya nasibnya yang Tadi Pemirin ini tahu ke soal sejarah Sejarah histori Ini nasib bangunan Nah, apa mana Wanda? Nasib bangunan Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah, Yang tak menghormati Moderator, sumber, dan para hadirin sekalian yang pulang hadir bersama-sama dalam rangkaian kegiatan peringatan keempatan di Malam, malam, di perang, di Kota uh, Izinkan saya mungkin sedikit uh, bercerita yang kurang lebih. Sebetulnya ya, tinggal menyambung saja tugas saya tidak terlalu keras. Tadi sudah hampir 20% sudah cerita oleh kakek. Uh, kalau bicara perang lima hari, lima malam Dengan kaitan, dengan kaedah nasib <laughs> Nasib ini tidak harus kita sertai dengan nasib sedih nah, Karena nasib itu kan bisa juga Kalau benih dari sebuah kaedah agama Kaum itu sudah bisa merubah nasib Kalau bukan oleh karena itu sebetulnya apa yang kita lakukan pada hari ini adalah tonggak sejarah untuk kali kedua uh, komunitas dalam hal ini masyarakat bersama-sama pemerintah itu mencoba untuk menghidupkan kembali ekosistem kebudayaan melalui peringatan pertempuran di hari Kalau kawan sekalian kalau bicara perang lima hari di Mamalak tentu kita akan bicara tentang kerealisasi. Dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 5 Januari 1947 Sebelum pada saat dan setelahnya dan Kenapa? Karena seperti yang disampaikan oleh Tafebri tadi Palembang itu bukan satu-satunya yang uh, uh, melaksanakan atau terjadi uh, pertempuran 5 hari 5 malam Ada Jawa Timur, Surabaya, Semarang, uh, Bandung. Uh, masuk Medan ya nah, karena Palembang itu salah satu menjadi target uh, utama nikah pada saat itu untuk mendatangkan agresi pasukannya menuju Palembang dan memegang beberapa titik tempat penting yang ada di Palembang yang kami ketahui itu ada tiga titik sentral direbut oleh pemerintah Belanda melalui nikah pada saat itu yaitu pertama Benteng Besar, yang kedua adalah caritas, uh, sakit caritas yang ketiga adalah bagus Bagusune tiga tempat itu adalah tiga kawasan yang menjadi benteng uh, pertahanan nikah pada saat itu yang coba uh, dirundingkan dengan uh, jurid ataupun uh, tentera uh, di Sumatera Selatan pada saat itu dipimpin oleh salah satunya dari Muron, dari Panji dan yang lain ya. sehingga uh, terjadilah pertempuran nah, kalau bicara tentang beberapa titik tempat yang sudah disampaikan tadi dengan sudut pandang saya yang mencoba untuk mengamati bangunan-bangunan peninggalan lima hari lima malam, tentu, e, seperti halnya pada hari ini, kita berdiri di tengah-tengah monumen perjuangan rakyat yang sebetulnya ini sudah menjadi salah satu cukup syarat menjadi bangunan yang diduga jaga budaya, karena jaga budaya itu syaratnya cukup tiga. Dia berusia lebih dari 50 tahun, 50 plus 1 tahun ya usianya. Dia punya nilai sejarah dan dia punya nilai manfaat untuk masyarakat dan pemerintah setempat. Salah satunya memberat. Di kawasan PKB ini bukan hanya PKB artinya, karena ada kantong ledek, bangunan agak budaya, ada masjid agung, Peninggalan dari Kesultanan uh, Palembang Darussalam Begitu juga dengan yang ada di IJD Kalau menurut catatan saya kurang lebih hampir 400 bangunan di kota Palembang ini yang dulu uh, dideteksi Menjadi bangunan peninggalan Belanda dan sebelumnya juga Itu adalah bangunan-bangunan Dari Kesultanan Palembang Darussalam Sehingga proses priorisasi Daripada Uh, Palembang ini menjadi sebuah Peradaban dari Sriwijaya Kerajaan Kesultanan Palembang, Kursalam Hindia, Belanda Pergerakan sampai kemerdekaan uh, Palembang menjadi sebuah Ibu pengetahuan Daripada peradaban sejarah Yang ada di Sumatera Selatan Oleh karena itu memang kita sangat Penting untuk mengingat uh, Momentum ini sekaligus Juga bukan hanya Hal ini, kalau bisa kita akan lebih tingkatkan lagi dan lebih menggerakkan lagi masyarakat tahun kedua ini, Menurut saya panitia dan komunitas sudah uh, melampaui apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan di panitiaan uh, di peringatan yang pertama. Mungkin itu mengantar saya kami hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kedua eh, narasumber sudah mengantarkan diskusi kita. Mungkin uh, ibu-ibu peserta mungkin tiga penanya uh, Untuk sesi pertama, uh, TV Sriwijaya, PIR Azwar, satu lagi, siapa bang? Ini Indra Ya Indra Nah, uh, biar tidak capek dari depan dulu. Akhir Sulhidaya, tapi mau depan Iya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya barangkali kali pertanyaan atau apa ya. Beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu saya pameran lukisan di LRD, kemudian kemarin ditutup di Hotel Da'aus. Salah satu lukisan saya yang terjual adalah judulnya Terperangkap judulnya. Ya. Terperangkap. Jadi di dalam lukisan terperangkap itu ada lukisan kapal Sriwijaya yang terjerat di dalam jaring-jaring. Terjerat dalam jaring-jaring mengasumsikan bahwa eh, pemahaman ya bahwa kita selama ini eh, terperangkap dalam perdebatan panjang tentang kerajaan Sriwijaya yang seharusnya tidak perlu lagi diperdebatkan ya, yang seharusnya tidak perlu lagi diperdebatkan karena apa? Karena dari tiga situs yang ada di Palembang, itu adalah bukti yang paling kuat membuktikan bahwa kerajaan kriunya itu dimulai dibangun di kota Palembang. Saya, barangkali, kalau mau taruh leher, taruh leher bahwa... Sriwijaya ada di Palembang. kalaupun ada candi Muara Takus di Kabupaten Kampar di Provinsi Riau, itu merupakan salah satu situs tempat peribadatan orang-orang muda yang tentunya itu merupakan perluasan kekuasaan dari kerajaan Kedatuan Sriwijaya. Kemudian Jambi mengklaim bahwa Sriwijaya ada di Jambi. Itu pun tahun-tahun uh, terakhir inilah muncul kelir itu Ketika uh, serombongan mahasiswa Universitas Indonesia mengadakan KKL Mengadakan KKL, dipimpin oleh Prof. Dr. Munandar, Profesor Dr. Sefar Baris Munandar Ditemukan sumur, di dalam sumur itu ada temen teman berupa tembikar-tembikar Cuma hanya itu uh, jadi kalaupun mereka mungkin silakan Dan buktinya bahwa Provinsi Jambi juga Merupakan adik bungsunya Provinsi Sumatera Selatan gitu. Jadi kemungkinan kecil bahwa Jambi adalah uh, Pusat Kerajaan Suja itu non-sen itu nah, Jadi saya uh, bersikeras Tidak ada pilihan lain Bahwa Palembang adalah Pusat Kerajaan Sriwijaya. Terima kasih Terima kasih Pak selanjutnya dari Tipis video Tolong disebut nama Pak di Assalamualaikum Nah, Nama saya Alex, nah, lengkapnya Alex Yombi, tapi asli kelahiran Solo Saya bukan orang Sumsal. Saya bukan Sumsal, cuma saya baru lebih kurang 20 tahun ada di Sumsal Jadi saya sudah merasakan sempatnya selatannya tanah kedua saya Tanah, kelahiran bukan tanah kelahiran, cuma negara kedua saya Sumsal ini Ya, sudah dua tahun saya di sini, jadi memang kalau suka emosi, suka banyak itu minum semua airnya. Saya tertarik kemarin dengan puisinya kakak uh, Nofery. Saya dengar kenapa orang dimasukin? Ya. kenapa perang-perangkat ini tidak atau belum dijadikan se-se-eboh -se misalkan misalkan atau satu maret? saya tidak begitu. terbitik mohon maaf, dan baby, mungkin kalau buat saya kata-kata kenapa mungkin agar kurang pas karena kalau kita tanya selanjutnya kenapa, kenapa mungkin dari dulu kita diajak oh, yuk kita lupakan kenangan masa lalu Ya, mbak-mbak pokoknya, -mbak biasa Kita lupakan mantan ya, tentang masa lalu kita lupakan. Biasanya seperti itu diajarkan. Tapi kalau bapak, bapak saya pernah mengajarkan jangan pernah lupakan tiga hal, dan harus selalu diingat, berdominasi tiga hal. Yang pertama, dari mana kamu berasal, Katanya sejarah masa lalu tetap harus dipegang. Lalu, jadi apa? Sudah jadi apa kamu sekarang? Jangan mau jadi apa kamu berdepan. Tiga hal jangan pernah ditinggalkan. Karena kalau salah satu saja tinggalkan maka akan terancam. Maka mungkin lebih tepat ya, nah, diubah kan. Jadi bagaimana? Bukan kenapa? Kalau kenapa kan sudah selalu sibuk menjadi sebab. Sibuk menjadi sebab sehingga mungkin untuk mengambilkan kamu jadi bagaimana? Agar jadi yang nomor dua. Bagaimana kita memperkenalkan Sekali lagi saya fokus ke Pernah Limah lima Malam Karena saya sebagai salah satu jujur Pahlawan walaupun bukan di suatu satu. Bagaimana Pernah Limah lima Malam dikenal Bagaimana cara kemarin saya sempat diskusi dengan uh, bapak ketua panitia. kebetulan, kebetulan, saya punya sahabat baik, seorang sineas, uh, lumayan cukup profesional, ya. sineas yang merawat saya dari asisten dewan dewan. Ya. dan kemarin dari sekjen TPS ya, Pak Alif Riza, sudah sempat bicara dengan beliau, beliau bersedia untuk bekerja sama dengan dengan seluruh pemerintah masyarakat di Palimanan Terujaya untuk mengangkat Perang lima hari lima malam jadi film dokumenter yang uh, punya nilai jual bukan sekedar film dokumenter asal-asal tapi dia punya nilai jual yang bisa di-study kita pernah lihat waktu itu di Perang Putih Memangir perjuangan Kopassus itu dibuat suatu kewajiban jadi seluruh di seluruh kodam ruas Nijaya untuk masyarakat menonton itu kenapa ini enggak? Karena putih manggil bagus, tapi kini ada nilai sejarah, kenapa tidak ingin perjuangkan? Mungkin itu pertanyaan intinya merubah pertanyaan dari, dari kenapa, menjadi bagaimana, ini yang harus kita pikirkan sama-sama Ayo kita sama-sama, mungkin ada masa lalu yang hanya cukup dikenal, ada masa lalu yang boleh kita pelajari, boleh kita jadikan pegangan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya terima kasih ya like. Selanjutnya Hendra Hendra apa Hendra? Hendra Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Perkenalkan nama saya Hendra Hendra nah, Hendra uh, Nama saya Hendro, uh, mahasiswa ilmu sejarah, Universitas Jember, Baru uh, Mus. Si aja pertanyaan yang menajam bagi saya uh, ke pemateri uh, seberapa besar impact peristiwa uh, 5 hari 5 malam? Pertanyaan berdasar, satu. Uh, dari tadi saya lihat pembahasannya uh, agak terlalu panjang Jadi saya ingin mengejut sedikit ke peristiwa ini Karena secara tidak langsung kita sudah terdistrak dari sejarah Padahal sejarah itu uh, tidak omong kosong Sejarah itu bukan pendidikan Sejarah itu bukan status quo, Sejarah itu bukan uh, kiri kanan kiri kanan, begini Sejarah itu, cerita itu sendiri. Jadi kita membutuhkan berbagai pendekatan bagaimana caranya kita mencoba untuk melihat sedalam mungkin peristiwa itu. Contoh, seperti peristiwa yang ada di Surabaya. Itu sangat mengakar bagi masyarakat Jawa Timur, masyarakat di daerah orang tua saya. Saya kasih contoh adalah kata jancok. Jancok, Ibu! itu sangat mendasar bagi orang Jawa Timur. Jawa Timur itu bukan orang Jawa. Jawa Timur ya Jawa Timur, Budaya Arek. Banyuwangi, Banyuwangi itu Jawa Timur tapi bukan Jawa, itu usik. Di Banyuwangi itu tidak hanya usik, ada Manda, ada Maduro, ada Bugis, ada Madura swasta itu terpetakan sendiri. Jadi dalam masyarakat kecil Banyuwangi di rumah di NT saya itu ada festival festival kopi kopi yang modern daging yang berkacil pada budaya masa lalu di daerah sini ada gandrung gandrung temu beda karena gandrung supina. Itu itu karena emang masyarakat Jawa Timur Mengakar budaya, budaya apapun itu Entah budaya Islam, Kristen Buddha Penghujung, Buddha dan sebagainya uh, Kalau kita belajar benar-benar uh, Sejarah di daerah lokal Itu seperti itu Jadi kalau dikatakan saya sebagai orang Jawa Saya tersinggung Ngobrol sama orang-orang Orang, -orang di Jawa di, di itu Wah sampean Jauhnya ke mendor halus, apiku Padahal Jawa Timur beda Itu demografinya sangat besar, sangat kaya Mau mengangkat kebudayaan seperti apa, terangkat semua Sekarang Banyuwangi terkenal apa? Banyak Contoh si Farel. Itu lagu-lagunya dari mana? Dari Banyuwangi Dari, -dari daerah, uh, lokal gitu kalau itu benar-benar kita mendasar bahwa uh, belajar sejarah, karena sejarah itu tidak terlalu luas gitu, membutuhkan pendekatan politik oke, okay. kebudayaan politik ekologi mungkin bisa seperti skripsi saya dan gitu, sebagainya apalagi kalau kita berbicara Sriwijaya itu terdistra, contoh kebesaran Sriwijaya itu yang diagung-agungkan oleh sejarawan di Jawa, di UGM dan Lunen, itu tentang uh, kapal Kalinyamat, Jom yang sangat besar, besar itu dengan teknologi pada saat itu, yang luar biasa. Itu kalah sama uh, kapal Sri Jaya yang kecil itu, itu bisa ditabrakan hancur Jom Jawa. Karena kualitas kayu yang ada di sini, itu pada zaman itu, Uh, kayu apa kalau salah. kulit uh, itu berat itu itu dibandingkan kayu jati putih oke okay, sama-sama kuat tapi lebih berat jadi dihantamkan ke kapal pada saat itu itu itu itu kata uh, guru besar UGM saya diskusi sama Pak Soeharto itu sejarawan yang ada di Sumatera khususnya pada itu tidak bisa membuktikan bahwa hebat apa itu sejajar si itu karena narasi sejarawan yang kita dapat itu sejarawan dari Prancis, gitu. itu jelas itu bagaimana kita memformat ulang sejarah gitu. bahwa sejarah akan ada kepentingan oke, okay. jadi untuk bagi saya kalau kita berbicara itu omong kosong berbicara sejarah itu omong kosong untuk saat ini gitu. mohon maaf, ya iya okay. yeah karena contoh aja kalau berbicara peristiwa itu kalau bagi orang Jawa Timur itu sangat sangat-sangat mendasar sangat jelas bahwa peristiwa itu peristiwa di Surabaya sebelumnya itu aktor-aktornya itu jelas hadratusnya asyik asyari ribuan santri-santri terbunuh jelas kaunah dihir itu jelas bagaimana Ya, contoh, uh, Soekarno dituduh bahwa membela Indonesia itu membela negara tidak Islam, Soekarno marah dan nggak tahu dalilnya, ayat mana, hadis apa, dan Soekarno pun mengadu ke hadratus Syekh, Syekh gimana? Dalil membela tanah air itu apa? Akhirnya dengan waktu yang panjang, Abdul Husain pikir akhirnya, ya, ya semacam itu. Ya mungkin itu aja sih menisit, karena kalau terlalu meluas itu akan tidak dapat esensinya gitu Kalau bagi saya sebagai seorang sejarawan. Karena di sini ada orang penting juga. Bagaimana mem membawa kebudayaan Palembang Barusalam, dan semacamnya. Itu akhirnya dapat impact-nya dan semacamnya. Benar-benar dapat impact-nya Bagi saya sih seperti itu. Pertanyaan cuma satu. Uh, seberapa besar oh, oh. efeknya di festival ini? Oh. Terima kasih. salam Ya terima kasih nih Ya, uh, Meskipun banyak lempar, praktis dia sudah tercatat. Sedikit soal Jawa Timur Ya, yang marah kalau dibilang orang Jawa. Uh, dari ketiga pertanyaan tadi dari Pak Kir Azwar, itu cuma penegasan sebenarnya, penegasan bahwa Palembang adalah Sriwijaya, bukan Jambi, bukan Riau khusus untuk Alek, ya sama ini benar mirip itu sama apa Hendro. Pertama, apa impact perang kemarin malam dengan kegiatan kita yang benar-benar? Bisa saya kasih kemasannya itu pilih dulu, mereka sama mereka. Ya baik, tadi ada banyak beragam pertanyaan yang sangat berdasar berkaitan dengan peringatan hari ini eh, yang ditanyakan tentang bagaimana impact daripada eh, Perang 5 hari 5 malam itu sendiri kalau saya mencoba untuk eh, memiliki pandangan eh, upaya merebutan eh, Republik Indonesia di tangan pemerintahan pada saat itu itu adalah rencana sebentuk dengan cara perang total dengan merebut beberapa kota serta karena ini bahwasanya pemerintah Belanda melalui nikah itu tidak mungkin hanya bisa merebut satu kota saja karena dipahami bahwasanya pemerintah sudah hidup pemerintahan sudah ada dan sudah terbentuk pemerintah-pemerintah daerah yang menjadi keterwakilan salah satunya adalah Palembang sehingga sebetulnya peristiwa pertempuran perak di hari lima malam ini bukan hanya sekadar ada di Palembang melainkan ada juga di daerah-daerah penting dan strategis yang ada di Sumatera Selatan salah satu misalnya di Tanjung Sakti, Lahat atau di Oku Selatan di kawasan saya saja Mengingat ceritanya, ya ada dari TV Sriwijaya tadi, itu langsung mengingat kepada cerita saya pribadi itu Pak karena saya baru mengingat bahwa saya saya ini ketua veteran di Kusnatan, sampai beliau apa? Saya baru pun beliau adalah seorang TNI yang pensiun dan menjadi seorang pejuang Nah, salah satunya adalah bentuk berlanjutan daripada peristiwa 5 hari malam yang ada di Kota Palembang sehingga kalau ditanya bagaimana efeknya kalau kita gagal dalam proses peristiwa pertempuran pada saat itu tentu negara kita ini dalam hal ini Kota Palembang sudah direbut oleh pemerintah belanda dalam hal ini melalui jadi eh, sekarang kita yang ada di sini, menurut pandangan saya membuka kembali memori kolektif yang ada di pikiran kita bersama saya bahwasanya Palembang menjadi sebuah kota besar saat ini tidak lepas daripada perjuangan pedang perjuangan para eh, pejuang yang tanpa pamrih membuang waktu tenaga bahkan nyawa untuk merebut kota Palembang bahkan di negara Indonesia ini eh, untuk menumpas dan mengikatkan para penjajah dan kita hari ini tinggal mengenang saja bahkan bukan hanya mengenang tapi terus menerus menghidupkan narasi ini bahwasanya kota palembang ini masyarakat palembang dan masyarakat indonesia ini tidak mau dijajah kita adalah masyarakat atau orang yang merdeka bukan hanya merdeka dari narasi tetapi dari pikiran bahkan tindakan ini yang harus kita terus tularkan Kepada seluruh masyarakat Sampai ke generasi yang akan datang Coba bayangkan Bapak-bapak ada ibu-ibu sekalian Ini sudah usia kita sudah Masuk sepuluh, 70 tahun lebih Indonesia Merdeka Bagaimana pada saat nanti generasi Selanjutnya di atas 100 tahun Kalau ini tidak terus kita Petik dan gaungkan momentum Pertempuran 5 hari 5 malam ini Saya membayangkan Jangan-jangan generasi sekolah saat ini orang tidak tahu nah, peristiwa perak lima hari lima malam yang tahunya saat ya. ini baru api atau antara misalnya atau, Andorawa, misalnya. atau nah, kelepasan bendera yang ada di Surabaya bisa semangat lima hari lima malam itu nah, kira-kira begitu ternyata Palembang pun begitu kalau bangsa kita melempar, melepak di pelawan juga, dan galak juga kita gitu, digajaui, kita gitu, di bangsa bagian daripada Republik Indonesia yang berusaha pakai bagian, -bagian menjaga kedaulatan negara. Dan ini berharap dengan momentum ini bisa menjadi penyebar dan penyemangat generasi yang akan datang, supaya... Kakek dan nenek dan keluarga saya di petak lembang ini turut memperjuangkan dan menumpas barangnya. Mungkin itu terima kasih seorang pribumi lembang. Baik, hari ini diskusi pertama. Memang kita memang soal nasib sejarah, maksud nasib sejarah. Berani, berani hari kelima setelah kita akan diskusi tentang Bumi Sri Jayakusuma nanti kita membahas susu setelah itu. Jadi nanti membahas tentang impact dan segala macam pada hari pertama hadir lagi di sini. Jadi hari ini belum kita membahas terlalu mentir. Tapi saya setuju dengan Alex bahwa kita harus pertanyaannya bagaimana? Mengapa tergelam pada masa lalu yang dengan mantan? Kita harus ke depan Dikatarendra, kemarin dan esok adalah hari ini Hatinya, tadi sesuai itu Kemarin kita kenang hari ini Untuk tungguan masa akan datang How, oh, bagaimana kita akan datang Mudah-mudahan akan datang akan lebih baik dari pada hari ini hari ini 80 komunitas ke depan mungkin bisa 400 komunitas sehingga ya, hari ini pemerintah oh, beruntung itu serius, ke depan sudah dianggarkan kodam juga itu terlibat sehingga ini nanti penuh nanti pamerannya pameran rancista dan lain sebagainya sehingga uh, momentum Pertempuran di Makarni malam bisa dengan kita, kita kenal lebih baik lagi. Lalu tadi Pak Firazwar mengatakan, nah ini ekspresi seni, tanggal besok kita akan lihat lagi Firazwar dengan 19 seniman akan mengekspresikan melalui kanvas tentang pertempuran di Makarni malam di tempat ini juga. Nanti ini sekaligus undangan nanti... Jangan tidak hadir besok ya Semuanya hadir kita saksikan Bagaimana seniman mengekspresikan Tentang pertempuran di akan di Baik melalui kanvas Dan kuas dan apa secara, Maupun melalui sastra Jadi besok juga ada baca puisi Nah inilah kita Yang masing-masing kita Bisa melakukan dengan cara kita sendiri Untuk memaknai Peristiwa ini yang bersejarah ini nah, Seniman dengan caranya mungkin pedagang nanti dengan caranya, yang tekan buat souvenir mungkin dengan caranya sendiri. nah, ini dengan kampung dongengnya ya bisa dengan caranya sendiri juga. ini anak-anak, halo anak-anak ya, ya nanti ya, boleh dicuplik peristiwa ini dijadikan bagaimana bercerita tentang petualangan malam. kata mau tampil, nih? kapan hari ketiga atau hari keempat? bisa, bisa ya, tampil di sini ya nanti kita evaluasi koordinasikan, jadi ada penampilan cabung dongeng mungkin dari keempat, ya, nah itu, lalu ada insya Allah pemuda baca marga mungkin diikuti dengan yang lain, bisa juga nanti di kita bersama-sama menyalakan diri sedikit ya, empat malam rencana, bisa di mungkin di taman makam ya atau di tempat ini nanti kita kita informasikan pasti tadi dari komentar-komentar tadi bahwa oh kita tiga komentar mewakili semua oh kita cita sejarah, ya. kita tidak boleh mengubah sejarah dan ternyata kita memang tidak mau mengubah sejarah Utama para komunitas ya. saya kira itu saja terima kasih ya, terima kasih Febri dan Wanda. Nah, sebentar lagi akan azan nah, Kalau kita teruskan enggak enak bentrok Sama uh, masin aku Jadi Saya tidak menyimpulkan diskusi ini Tapi cuma Mengingatkan bahwa Kita Tidak boleh melupakan sejarah Orang punya Perang-perang besar Di Jawa Di Sumatera selatan dan sempat seluruh kita punya perang yang namanya perang 5 hari 5 malam hari ini adalah rangkaian kegiatan hari kedua dalam peringatan perang 5 hari 5 malam saya mengingatkan lagi besok itu tanggal 3 Januari akan ada atraksi lukis dan e, pembacaan puisi dari seniman-seniman kota Palembang, saya Ali Ghoi mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.